dunia Lord itu sangat eh, meluas, semakin meluas. Tentunya harus diimbangi dengan kemampuan teknik-teknik eh, dan eh, cara mengajar atau melakukan Buddha eh, daripada pelatih biar yang ada. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat berkuda, kembali lagi dengan saya Uli Nuhan, dan kali ini saya bersama Coach Rahmat Nasir, ya, luar biasa sekali pada kesempatan kali ini, hadir di tengah-tengah kita Coach Rahmat Nasir, tentunya teman-teman berkuda sudah tidak asing lagi dengan Coach Rahmat Nasir, tapi di sini tak magang emas aja ya? kakak tak, tak. Tapi, tak, tak. Ah, tak, tak, eh. tak pakai lupi. Q. <laughs> kok <laughs> <laughs> Oke, okay, Alhamdulillah. Jadi. Uh, saat ini kita sedang di The House uh, tanggal 16 dan 17 Agustus, Agustus 2021 ini kita mengadakan coaching clinic bersama Coach Rahmat Nasir, yeah. luar biasa sekali, uh, jujur secara pribadi ini pertama kali saya ikut Coach, jadi okay. uh, seru juga gitu, yeah. ternyata, jujur saya awalnya ngeri juga nanti kalau saya dengan kemampuan yang seperti ini ketemu sama Coach Profesional, dimarahin bisa bisa ternyata, di lapangan ternyata super ramah super banyak happy lah ya. mantap terus gimana bos kalau di di Jerman menurut kontrahemat itu hmm. eh, apa namanya sudah mumpuni belum kalau untuk latihan berkuda di sini ya eh, sekarang perkembangan dunia olahraga kuda itu sangat eh, meluas makin meluas tentunya harus diimbangi dengan kemampuan teknik-teknik eh, eh, cara mengajar atau melatih kuda daripada pelatih tiap klub yang ada Nah, bagusnya di yang explain ini untuk pertama kalinya mengundang saya pada kesempatan ini, mungkin juga nextnya bisa pelatih-pelatih uh, lain yang lebih uh, mumpuni dari saya, oh, uh, untuk bisa mentransfer ilmunya mereka entah kepada para pelatih yang ada di sini agar level pelatih seminjau semakin meningkat, juga bisa transfer ilmu kepada member-member uh, uh, yang ada di sini atau yang terdekat uh, dari Ditiyah uh. Hotel. Tapi kalau masalah ter eh, tapi kalau terkait dengan uh, apa namanya Ditiyah Hotel sendiri uh, menjadi sebuah rating school. Nah, itu sudah mumpuni kak, atau kuda-kudanya gimana peralatan-peralatannya sudah dan menurut coach rahmat sudah sudah cukup belum? Oke okay. kalau masalah cukup atau tidak tergantung targetnya hmm. <laughs> apa <laughs> gitu yeah. <yuk>. kalau boleh bilang <laughs> uh, basic sampai level tertentu kalau misalnya di pertandingan gitu hmm. ya kalau di kelas boxer uh, sama prelim gitu. hmm. saya rasa sudah pada saat latih gitu. Nah, bagusnya untuk kedepannya, kalau memang bisa lebih sering mengundang pelatih, beberapa kan banyak pelatih ya di Indonesia yang lebih senior dan juga lebih banyak pengalaman, tapi atau ataupun jatuh, itu sangat membantu buat meningkatkan kemampuan daripada pelatih-pelatihnya Dan juga tadi masalah kuda, saya lihat kuda-kudanya juga banyak yang, ya kalau boleh saya bilang dilatih serius sedikit ini bisa bagus so, gitu berarti nah, uh, potensinya luar biasa betul gitu. tinggal tergantung uh, apa namanya kejulian kita ini potensi kuda ini di, di bidangnya apa misalnya dressage atau jumping ya tinggal diarahkan dengan sesuai dengan ini tujuannya aku kayak no potensinya ah. gitu. uh, gini guys uh, apa namanya uh, minta apa misalnya, teman-teman di luar sana Uh, tipsnya maksudnya, ini kalau saya dulu belajar uh, ini kok sulit terus sulit gak nemuin yang, yang yang diharapkan itu sebenarnya kuncinya apa sih prinsipnya uh, apa ya yang berniatian terus atau ada prinsip tertentu sih kalau menurut saya bilang sih boleh saya bilang untung-untungan untung -untungan. Untung -untungan. Untung untungan ya okay. jadi satu orang itu bisa berhasil satu murid ya yeah. bisa, bisa berhasil ke jenjang lebih tinggi kan ketemu Pelatih, pelatih itu di kuda itu ada dua, yang satu pelatih berwujud orang manusia, yang kedua berwujud kuda, gitu loh. Jadi kalau kudanya bagus, muridnya ada apa, fashionnya bagus, efeknya bagus, orang tuanya mendukung, tapi pelatihnya tidak bisa membantu, itu juga kendala. Atau sebaliknya punya pelatih bagus, muridnya punya apa? keinginan yang kuat untuk uh, belajar. belajar tapi kudanya juga tidak membantu juga, jadi semua faktor itu sangat uh, dibutuhkan harus ada 3 aspek itu ya kuda iya, gitu. pelatih termasuk yang latihan juga iya dan yang tentunya dengan hal yang lain misalnya perawat yang baik nah, gitu. terus nah, juga kesehatan kudanya berhubungan dengan vet dan yang lainnya teman-teman uh, jadi itu tadi kita ngobrol sedikit tapi uh, intinya dapat banget gitu kan e, apa namanya e, jadi kalau mau latihan berkuda itu kalau pengen bener-bener dapet ya harus kita aspek gitu ya. ya. jadi dari kudanya dari pelatihnya termasuk dari membernya sendiri dia cuma mau main-main atau -main, mau serius kalau mau serius ya kadang-kadang ya. ya, ya. mungkin orang e, awalnya kenal dunia berkuda itu hanya sebatas hobi hmm. ya. terus berjalannya waktu Ketemu pelatih yang memang bisa guide dia on the track ya. e, Misalkan udah mulai e, mumpuni ikut petani Ternyata pas pengalaman pertama sangat, buat juga memuaskan nah. atau mungkin sangat memuaskan Nah di situ ada satu pemicu buat dia lebih serius Mungkin orang tuanya juga lebih bangga hmm. Jadi akhirnya support dia mengikuti budaya yang bagus pelatihnya juga ada bagus, hanya tidak menutup kemungkinan mereka jadi serius di uh, olahraga oh. putra ini, kan jadi atlet, gitu. Ada beberapa contoh beberapa uh, orang, orang seperti itu, dengan kesehat itu. Hmm. Orang. Jadi itu teman-teman, terima kasih kok luar ya. uh, biasa, sedikit berjalannya terkait masalah uh, tips dan kemudian uh, masukan, uh, jadi tadi uh, tiga aspek itu. Jadi teman-teman semuanya, ya. ataupun stable-stable lain, atau semua penggiat olahraga putra. Uh, saya pribadi di Jawa Swen mewakili memakili sangat merekomendasikan Coach Rahman Nasir karena ketika kita dilatih sama Mas Rahman Nasir itu uh, jujur ya itu kayak capeknya itu terkalahkan dengan serunya jadi habis ini dapat apa nih? habis ini dapat apa nih? ternyata yeah. cuman gini aja ya, simple kami kan dulu bayangannya untuk bikin apa namanya uh, trot itu nyaman itu harus ngapain itu bingung yeah. tapi ternyata cuman yang penting relax aja yeah. Konteks dikit-dikit, ya. Seperti. Mungkin, kalau dari saya, pandangannya mengajari itu kan sebenarnya pertama bisa teknik, kedua dengan pengalaman, dengan berbagai macam jenis, apa namanya, penunggang bisa dari mental, memang ada beberapa kesulitan dari mereka untuk menangkap teori. Balik lagi, tergantung kita gimana? Kita deliver apa knowledge kita kepada mereka sehingga mereka bisa mengerti apa yang kita maksud. Jangan sampai kita hanya teori lagi datar sedangkan boleh dibilang caranya tidak nyampe akhirnya muridnya Jadi makin susah kudanya juga jadi boleh beberapa kuda kadang-kadang jadi hmm. akhirnya semua nggak happy ending nah, Kuda juga bingung nih, gimana <tusun> Dan, dan ya. yang paling penting menurut saya sebagai pelatihan baik itu kita harus menempatkan äh, posisi kuda atau uh, muridnya kita harus di level apa Arti ya, kasih di atasnya juga iya, di ini boleh. Juga menang -menang Walaupun kita sebagai pelatih yang udah e, lebih tahu segala macam gitu, tapi kalau memang kalau kita ngajarin lebih beginner, ya kita harus kasih beginner. Tapi untuk memperbaiki mereka yang apa yang sudah e, mereka lakukan dan juga untuk yang ke depan, kita gitu. harus hmm. sekali jangan butuhnya A, dikasihnya nah. jadi yang lain. Iya, iya. Berarti kita uh, sebagai pelatih harus lebih jeli, lebih jeli boleh aja. Mana gitu. nih? Bukan dibilangnya boleh boleh ada mungkin dibilang ada apa? Uh, membuka Karena naik kuda itu enggak enggak apa? enggak sesuatu yang instan untuk jadi penunggang yang baik. Karena ini perlu adanya boarding, keseriusan, keseringan juga naik kuda ya, bukan cuma seminggu sekali atau sebulan sekali bahkan iya. tapi pengen pas Aling Pertandingan ikutan nggak mungkin berhasil, gitu. walaupun ada yang seperti itu mungkin nggak boleh dijawab. Oke, oh. ada, kamu juga ada buat kelasnya. Eh, namanya uh, orang itu naik sebulan sekali, belum pasti, tapi pengen segera bisa ya, di kelasnya. Itu banyak, nanti nanti nyalahin pelatih, nyalahin klubnya, Bang loh, bisa-bisa dah. Nah, sampean yang naik kuda, gimana latihan? Gimana ya, kalau nyalahin pelatih ya mungkin. Ya, risiko pelatihnya. <tuk> Tapi yang paling parah juga pelatihnya kadang-kadang suka modok-modok, ya, ikut aja. Nah, <tuk> yang menurut <yang> <tuk> saya sih, kalau memang saatnya belum sejarah, segini-gini. Jadi, penting di e, Kalau ini, e, untuk pemula, artinya dari betul putur putri no, rekomendasi latihan <tuk> itu kira-kira e, jangkanya berapa lama? Misalkan seminggu berapa kali sudah, atau berapa kali yang <tuk> berjumpulan. Ya, tergantung, saya mau ngapain, ya? Pulitzer, atau terus itu benar-benar serius. Lesen, serius ayo, ya, kita, nah, ya. itu, kalau leisure biasanya seminggu sekali, tapi ini udah sedikit serius, kata-kata yang udah sering e, orang-orang main biasanya seminggu sekali. Ya, ya. Yang lebih serius biasanya tiga hari sampai enam kali bahkan. Serius, juga, Jadi berkali. tergantung dengan apa-apa namanya apa, tujuan dia latihan. Nah, tapi nah. kalau mau lebih dari maksnya satu minggu sekali itu paling minimal itu, minggu, untuk segera iya, bisa. Iya, itu iya. Jangan lebih lama. 2000 -2000 itu kan iya, nanti materinya iya. lupa lagi Karena kan olahraga kuda ini bukan hanya hmm, beda, sama sangat beda dengan olahraga lain. Karena itu menyangkut dua nyawa, oh, dua nyawa, dua keinginan dua, dua watak, dua otak gitu yang hati yang, yang, yang, nah, hati, yang itu itu hati hati dua penyewa, dua penyewa, dua penyewa, pengen ke dua penyewa, dua penyewa, dua penyewa, dua penyewa, dua penyewa, dua penyewa, dua gimana caranya biar hatinya tetap bareng cara ketahuannya ya dengan kering, nah jadinya nah, boni ini, pun, hmm. ini, pun, ini kan. pun ketika di nggak di atas tidak hmm. pun betul, pun atas, betul. Masing -masing matang, betul. betul. oke luar biasa sekali terima kasih kok ya. uh, sedikit wajib uh, uh, uh, kita sudah mendapatkan temu terima kasih God. Terima ya. semuanya terima kasih kok selamat ya. nasib ya. sudah mampir di detail send sekali lagi buat teman-teman semuanya yang pengen gadget berkuda di area Klaten bisa mengejar di Daosland, terus nanti Insya Allah kita, berarti nggak tahu kan main di Daosland. Nah, insya Allah lain waktu kita akan undang lagi Kut Rahmat di Daosland, tentunya teman-teman harus ikut, jangan lewatkan kesempatan untuk latihan bareng Kut Rahmat di Begitu kut, terima okay. kasih dok, warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan lupa subscribe FM Channel dan aktifkan lonceng, share, like, and comment. Oke. Okay. Kalau bahasa kerennya subrek. Uh, subrek. Ya hostland. Uh, Liko. komentar. Sare. <laughs> <Hidu>. Oke. <Okay. laughs>